mesin otomatis Halo, welcome back again di channelnya Simuni untuk aktivitas Minecraft Survival di dunia plastik Kali ini kita akan membahas salah satu mesin auto dan yang pasti saya makasih banyak untuk grup Minecraft Indonesia Yang udah izinin saya gabung, kemudian ada Vigo RV juga, kamu makasih banyak atas masukannya Lapis Juli itu kalian bisa contek Dan teman-teman support yang pemilik channel lainnya juga, makasih banyak udah mampir Dan yang jelas sih kita akan lanjutkan permainan ini untuk pembuatan mesin farming bro Oke dekorasi rumahnya udah selesai Yang pasti sih walaupun seadanya tapi menyenangkan ya Dan kalian juga bisa ikuti main game ini Dan yang pasti sih jangan terlalu diambil pusing Kita lanjut aja untuk bikin perlengkapannya Tapi sebelumnya aku mau mandi dulu bisa nyelam ya ini Lucu Seru banget kalian bisa cari aja bahan-bahannya Uh, yang jelas sih ini butuh cangkir ya Kalian yang pasti harus cari iron dulu Untuk bikin cangkirnya terus ambil air ya Nah ini kita ambil apa Juga waktu kemarin cari diamond Saya sengaja ambil apa Bukan untuk dekorasi aja Tapi pengen agak terang ruangannya ya Oke okay, kita bikin Di sini adalah hopper Yang penting sih ini kita butuh hopper 3 baris Berarti 3 biji ya Nanti tanamannya saya cuman bisa sampai tiga baris e, biar pas aja karena saya cuman e, bisa bikin nanti piston satu biji aja untuk ngirit bahan ya sambil belajar walaupun sederhana yang pasti sih kita enjoy aja the gamenya Oke okay, ini dia piston ini ini tuh piston tuh seperti hidrolik lah gitu loh Oke okay, kita sekarang cari lahan di sini saya bikin tujuh baris di belakang kandang kambing <laughs> Ini tujuh baris tuh karena saya akan bikin e, tanamannya dua jajar ya Karena belum punya bibit yang lain selain seed ya sudah paling nanti saya tanam seed Dan ini agak lag juga maaf Oke okay, kita pakai tanah aja ini kebetulan banyak sekali tanah jadi paling saya mau pakai tanah Nah ini dia Oke okay, teman-teman yang baru gabung Makasih banyak tolong bantu masukannya Ini karena player newbie akut bro <laughs> Sambil belajar ya sama-sama Yang pasti sih kita have fun aja dari mainin game ini Nah ini uh, saya bikin agak tinggi tuh Buat naro piston Dan pastinya sih air Nah butuh airnya sih cukup satu cangkir aja ya bro Oke okay kita lanjutin terus ini butuh red juga nanti untuk jalur strum lah ya <girly> nah ini yang dibolongin tuh ditutup aja itu buat jalur air ini kayak gini jalur air kita masukin airnya set cara hebat ya bisa langsung banyak gitu <girly> Oke, kita tutup ini biar nggak lompat tanamannya pada saat e, kesiram air dari hidrolik. Oke, kita tutup. Buat teman-teman yang baru gabung dan baru mainin Minecraft Kamu sudah ada di channel yang tepat Kita sama-sama belajar ya Walaupun kelihatan sedikit cacat Tapi nggak masalah yang penting Namanya game kalau dimainin pasti pinter lah <laughs> Kita nikmatin aja permainannya Ini cukup seru bro Dan pastinya juga bisa bikin kalian uh, kreatif ya uh, Tergantung dari kita arahan bermainnya Yang jelas ini bermain survival murni Dan nggak ada embel-embel yang lain kita jalan aja nah ini saya coba untuk menanam bibit ini perlunya beliung untuk tanahnya biar bisa ditanamin seed <laughs> karena saya belum punya bibit yang lain nanti kita searching di map saat ini saya lebih fokus untuk uh, keperluan yang utama aja dulu ya Oke sekarang kita pasang pistonnya kenapa tadi tanahnya di atas dipasang itu biar pistonnya hadap ke bawah jadi otomatis dia akan menghalangi jalur air jatuh nanti maksudnya seperti itu nah oke okay. sudah hampir selesai kita pasang di sini towernya nah, tanah yang tadi kita hancurkan aja aduh jatuh mulu lagi mentang-mentang nyubi akut ya tolong bantu tipsnya dari para master nah ini saya lupa juga lagi bikin handle, nggak apa-apa <laughs> pakai red, red torch juga sama, oke okay, kita cek, nah jalankan pistonnya, no sip kita sekarang bikin bak kontrol <laughs> bak air ya, ini cukup satu cangkir aja teman-teman semua bisa ikutin yang sederhana ini aja, kalau enggak banyak banget untuk mesin-mesin yang lebih canggih lagi dari teman-teman youtuber yang lain ya untuk pemain minecraft senior Nah ini dia Oke aduh keburu megelap <gifat> Mentang-mentang pemula ya Sampai lama bikin yang gini tuh Tapi gak apa-apa kita nikmatin aja permainannya Yang jelas sih seru-seruan ya Untuk temen-temen yang lainnya Makasih atas supportnya juga Oke jatuh lagi <gifat> Oke kita pulang dulu lah buru-buru enggak -buru jelas. <laughs> Oke, okay. ini kita harus rapihin banget banyak PR kita hari ini ya. Nanti kita akan coba lagi di hari berikutnya. Sekarang kita harus istirahat cepat-cepat. Selamat tidur. Wah, lanjutkan. <laughs> Oke, okay, kita butuh sedikit aja waktu. Untuk melanjutin mesin otomatis kita dan aduh lupa lagi handle nggak batalah kita hemat durasi aja yang jelas sih kalian bisa merhatiin apa yang penting dan kalian bisa bikin lebih bagus lagi. Nah ini kita harus masukin air coba kita tes. Oke, nah itu airnya kan kehalangin oleh piston. Sekarang sedikit dirapikan aja biar pantas lah gitu <laughs> Oke okay. kita turun Nah coba tes Oke okay, sebentar ini sengaja saya ganjal dulu biar tahu hanyut atau enggak ya bloknya ya nah hanyut mantap karena nanti itu yang akan mendorong sit ke eh, apa ke hopper ya ke alat sedot eh, itemnya sebentar saya settingin dulu <laughs> Dasar. nah akhirnya begitu pistonnya dinyalakan ya dia langsung mati ketutup Oke okay, kita pasang sekarang sheetnya. Aduh itu kenapa? Ih, sip. Cepet saja gue untuk memasang uh, bibit sih. <laughs> Cuman ngebangun blok-blok itu masih banyak meleset. Kita gali dua kedalaman aja. Dua lubang. Ya mundur dikit ya karena nanti disitu ada naro chest untuk naro item yang hanyutnya cuman hati-hati untuk e, pemasangan hopper temen-temen jangan sampai salah ya e, posisinya karena hopper itu ngikutin posisinya dia e, apa e, dari balok yang kita taro Nah seperti ini nih Nah kan itu posisinya dia langsung ke, ke arah kiri ya Nah hancurin lagi Kemudian pancing lagi pakai balok e, Pasang lagi Nah jalurnya seperti itu ke kiri ya Karena di bawahnya nanti ada chest Oke kita pasang dulu chestnya Kita langsung dua kotak aja Biar nampungnya bisa banyak Sebenarnya satu kotak juga cukup sih. Nah ini pakai kontrol, eh pakai shift ya, pakai shift biar si hopernya eh, arahnya turun ke bawah ke arah chest. Oke kosong. Kita sekarang tester untuk menghanyutkan bibit. Oke nah, kan tuh bibitnya hanyut dan masuk ke dalam chest. Ihi lumayan. Tuh kalau udah ada tanaman yang bagus-bagus seperti karot, kentang, ya. Lumayan lah, nggak nggak terlalu pegel di ini ya, dipotong Oke, okay, itu aja Mesin sederhana saya Makasih banyak, kalian udah ngeluangin waktunya Dan semoga teman-teman semua bisa lancar Untuk setiap channelnya yang dimiliki Dan jangan lupa untuk komentarnya Kasih masukan saya biar lebih bagus lagi di episode selanjutnya Dan yang pasti sih yang mau kopdar Kalian bisa add aja ID saya Paman Lubang dan kalian tetap semangat semuanya Makasih saling jaga silaturahmi dan amanahnya Oke okay? See you Dadah Bye bye